Oke okay guys, balik lagi channel, channel gue, kita Lugita, channel GSL guys. Sekarang ini ada requestan dari sosial bus guys. Gua harus nge episode Huya, NCT Dream, Terheboh. Ini ada dua part, ini yang baru yang part satu guys ya. Gue gak tau juga tapi yang pasti gue dapet dua video ini guys ya. Oke okay guys, kita nge guys. Katanya ini cukup rusuh, jadi kita langsung lihat aja guys. Oke okay guys, langsung guys, Laki-laki. Ya, yeah. oke. Okay. Yah, udah. Ini, ini ini manusia nih gue udah pernah nge reak nih guys. Siapa dia guys ya? Kita lihat guys. Krusan dia. Oke, mukanya masih alim di sini guys. Nah kan, langsung. Wah oh, udah mabok guys. Rusak di satu lagi siapa nih guys? Mabok dia udah kayaknya udah berantakan dicukup. Si. <laughs> Mau cowok lu. Ay, si. <laughs> Super idolik. Oh dia main PUBG lagi guys ya? 7 life Ah, random <santik> <santik> Chon Lo gak ikut live saya, <laughs> diusir udah mengundurkan diri guys Aku Itu bahasa, bahasa Cina maksudnya? <tuk> oh nama ininya broadcastnya Huya TV ya Oh khusus main game Oke okay. <tuk> <tuk> Ini warnanya stress nih guys ya Jamin guys Gila gue gak ngerti gue Otaknya random guys Nih kemarin gue juga dikasih kisi-kisi guys ya Kalau yang lambangnya apa kelinci itu siapa gitu ya Mark? Gue lupa guys. Oh, ada prompter depan. Ah hehehe buka ih. Oh tuh lambang-lambang itu guys ya Oke okay, oke. Okay. Ada ikonnya kalau dia baca. Sabda itu, loh, apa? Itu gambarnya si ini kurang jelas. <tipas> maksudnya, sih, ya Jangan hanya melihatku sebagai baik kemudian makan Dibaca Aji goblok main killer <laughs> sub killer <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> stres. Ya. Jameh doang. Halo, Killers. Killers. Killer satsamble, pion ren, kon ren, pen ren. Nah, terus sayur, <laughs> dia orang mau mabok beneran nih, gue rasa. Wih, ah, ini mulai. Coba kita lihat jago nggak. Belum ada kill nih. Oh, ada kill nih. Siapa tuh? Ini kayak mereka satu tim tapi saling bunuh kerasa. Ah, uh, uh, kan? Wah, scope ya ini buat sniper. Oh, <laughs> Siapa itu? Siapa sih JJ itu? Siapa sih guys? JJ itu. Masa guru pake foto. <laughs> Gimana caranya? Gila kali. Ini siapa sih nih Stres gue rasa. Nunggu rumah lain. Terbuka. Eh anjir kok bisa sih? Eh kok bisa baru tau gue asli baru tau gue oh ini PUBG bukan mobile, eh mobile ya ini pake handphone ya bukan pake PC ketahuan mark gue juga jarang main PUBG berarti guys ada mereka kemana wah ayo oh ini marknya asik, asik. Oh, tapi punya mark udah mati asik kejak mabar siapa yang mau main bareng Oh, ini lambang-lambang ini guys. Lumba-lumba, kelinci main ini. Oh, maksudnya ini. Mau ngapain sih? Eh udah ngajul. Bocet Wah lebih rusuh nih guys, wah rusak Oke okay, ulang lagi Ini siapa nih yang jadi leader-nya nih guys, disini guys Apa oh, benar juga di roof WMP bagus juga guys, gue suka tuh Eh, lupa-lupa siapa yang? Aduh, gue lupa mulu ya, guys. Reset. Oh. Kalau gue tadi udah valin, <laughs> Udah, mati lah kayak gini. Mati udah. Anjir, dibiarin ngemis gini sama musuhnya. Umpet lagi, gue masih mati. Eh, oh, di, ini ya, di race. Ayo, hey, udah mau mati tuh. Ah, ah. Yah, mati. Enggak <ganku> <ganku> bisa enggak jadi diselamatin Keluar aja. Ah. Hati-hati. Hati-hati. Gua penak sebelum gua. Ah, loh yang masuk. Lah, dibanting. Oh, itu spupunye. Ya Oh, <laughs> Dia belum mau. Ya, ini lagi nembak lantai. Wah oh, tapi fokus si Mark nih guys isi peluru pas ah ayo emosi gue nanti kenapa kediam reload lagi aduh aduh Gemes. <laughs> iseng banget. <laughs> Ngedep gitu lagi Yailah. Ini bener-bener gak ini guys ya. Chicken dinner nih guys rasa gak ada sama sekali -sama kerjasama ini guys Salah tim ini <laughs> asik don't worry man, I got you, <laughs> <Lujuk> banget ya <laughs> dari peta. Wah, oh, oh udah udah, udah dapat ini dia ke sini parasit nih itu. Seharusnya dapat ini pistolnya bagus-bagus nih guys. Orang nggak dapat ini. Di tiga <laughs> si Samcon. <laughs> agak jual, agak jual. <laughs> <laughs> ngapain sih loncat di tengah jalan saja juga juga di mobil kan gue bilang twins. selamat gue lele <Expedition> mati iya <tuluh> Itu, guys, selamatkan. Siapa tuh yang mati? Mau mati deh. <tuluh> <tuluh> mati juga. <tuluh> eh, aku sambil baca, guys? Ingat di Instagram, gue udah tahu tau ntar, guys. Udah habis Tapi rusak nih guys. Ini ada part 2 lagi guys. Nanti gue akan lanjutin guys. Gue tadi kemarin kelinci. siapa ya? Anjir siapa-siapa gue hilang Ya hilang guys. Ya sudah lah guys. Nanti gue akan lanjutin lagi part 2 -nya guys. Ditunggu aja guys. Tapi emang udah pecah guys. Gue udah curiga dari awal guys. Mark digabungin sama si Jamin guys. Mabok sama Mark. Udah pecah menurut gue guys. Oke okay guys. Gue lanjutin part 2 segera sisanya nanti mungkin antara hari ini karena gue masih ada revisi dari klien nanti mungkin gue akan lanjutin besok atau enggak malam ini juga guys oke okay, scan dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa channel like, subscribe kristenau alqabaki